Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini Aku pengen share ke kalian Bikin bakpao mini Ini rasa coklat Dan aku juga bikin yang rasa keju Ini enak banget teman-teman Lembut, terus manisnya juga pas Ini bisa untuk ide cemilan Di rumah, ataupun ide bakal Sekolah anak karena ini tuh bisa kita bekukan di freezer gitu Jadi enak banget pas mau berangkat sekolah Tinggal kukus sebentar deh teman-teman Yang penasaran gimana aku bikinnya Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Untuk bahan-bahannya kita membutuhkan 200 gram teligu protein rendah Kemudian ini ada ragi instan, garam, sama baking powder Untuk lengkapnya kalian cek di deskripsi ya teman-teman Ini ada 4 sendok makan gula Kemudian 1 sendok makan mentega putih 150 ml air, ini suhu ruang aja airnya Untuk isiannya aku pakai keju dan coklat batang Ini bebas, kalian bisa ganti yang lain Kemudian bawa makanan secukupnya pertama-tama kita masukkan ini ada teliku kemudian ragi instan garam dan baking powder kita tambahkan juga untuk gula pasir kemudian air airnya ini kita masukkan bertahap ya teman-teman aduk perlahan nah ini kita uleni nanti sampai benar-benar kalis ya teman-teman kalian bisa pakai tangan ataupun uleni pakai mixer juga bisa Buat teman-teman yang udah dukung aku Terima kasih atas subscribe kalian ya itu berarti banget buat aku dan buat teman-teman yang baru gabung ke channel ini mohon di subscribe ya teman-teman biar aku lebih semangat untuk upload videonya tiap hari, terima kasih sebelumnya lanjut lagi ini kita uleni, kemudian kita tambahkan mentega putih kita uleni lagi sampai benar-benar kalis ya teman-teman Kemudian kita siapkan alas kerja yang kita taburi tepung terigu ini biar nanti adonannya enggak lengket ya teman-teman Nah selanjutnya aku mau bagi adonannya menjadi dua karena aku mau kasih pewarna Jadi buat teman-teman yang enggak mau pakai warna kalian bisa lewati untuk langkah yang ini ya Aku bagi dua adonan, satu mau warna ungu dan satunya kuning ini requestan anakku teman-teman karena dia suka banget warna ungu jadi buat teman-teman bisa warna apa aja atau mau putih aja juga bagus kemudian adonannya kita potong-potong kalian kalau mau rata bisa kalian timbang ya teman-teman cuman aku ini asal kira-kira Kemudian, ini kita bulat-bulatkan seperti ini, yang bagian bawah kita cubit-cubit biar merata. Kita lakukan sampai selesai semuanya. ini kita tutup sebentar biar adonya gak kering ya teman-teman kemudian sambil kita isi aku di sini pakai coklat batang sama keju kalian bisa ganti yang lain sesuai selera kalian ya teman-teman kemudian kita tutup kita rapikan lagi nah ini kemudian aku taruh di kertas roti kukus itu teman-teman kalau mau pakai kertas nasi sebenarnya juga bisa ya lakukan sampai semuanya selesai itu kita kukus ini pakai api sedang cenderung kecil kita kukus selama 10 sampai 12 menit ya teman-teman Alhamdulillah udah 12 menit ini bakpao warna kuningnya isiannya coklat udah mateng udah bisa diangkat kemudian lanjut aku mau kukus yang isi keju ya sama 12 menit lagi kita kukus Alhamdulillah ini bakpao kejunya Juga udah mateng teman-teman Kita bisa angkat Kemudian di sini Aku mau gunting kertasnya Ini mau aku rapikan Nah karena ini kayak ada Lebihan kertas gitu jadi nggak cantik Aku mau gunting ini biar agak cantik ya teman-teman Alhamdulillah bakpao mini Keju dan coklatnya Ini udah mateng ya teman-teman Udah bisa kita sajikan sambil minum teh. Ini teksturnya lembut, enak banget, manisnya juga pas, cocok untuk menemani cemilan sambil minum teh di rumah ataupun untuk bekal anak kita. Ya, ini bisa kita bekukan sampai beberapa bulan, ya teman-teman. Nanti pas kita mau makan, ini tinggal dikukus. Bao ini selain rasanya enak, cara bikinnya juga simpel banget. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk mencoba ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai.